yang berada di SMA Frateran Momere... ...dan sesaat lagi kita akan mengikuti... ...pembukaan lustrum ketiga SMA Fratern Momere... ...dengan tema Merdeka Bermain Sambil Belajar. Dan di lustrum ini akan ada pertandingan... ...voli dan futsal antar SMP sekabupaten Sika. Bagaimana keseluruhannya? Ikuti terus! Dalam rangka menyambut ulang tahun ke-15... ...SMAK Frateran Momere maka diadakanlah lustrum tiga. Lustrum itu sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu penanggalan pada sebuah periode lima tahun. 15 tahun sudah, SMA Kafrateran Maumere berkiprah di Bumi Sika. Dalam periode ini, tentunya sudah banyak torehan torehan prestasi yang diraih. Tidak hanya di bidang akademik, di bidang non-akademik pun banyak prestasi yang diukir, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pembukaan Lusrum ketiga SMA Cafatran Momere ini berlangsung pada tanggal 5 Maret 2020 yang mengusung tema Merdeka Bermain Sambil Belajar. Ada dua kegiatan yang akan dilombakan pada lustrum kali ini, yakni pertandingan voli dan futsal antar SMP sekabupaten kabupaten Sika. Tangkayan pembukaan Lusrum ketiga SMA Cafatran Momere ini diawali dengan perarakan peserta lomba voli dan futsal menuju ke lapangan utama yang diiringi oleh drum band SMA Kavranan Magere. lanjutkan dengan tarian flash mob dan berbagai atraksi dari siswa-siswi SMA Kafratran Momere yang menampilkan bakat dan kreativitas yang dimiliki oleh para siswa Setelah pertunjukan seni dan tari selesai, dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia Lustrum 3 SMA Kefrateran Maomere, Bapak Yosef Dombosko. Sabta dan Dwijal Artang, tujuh nilai kebijakan telah mengilhami insan mardiliyata untuk membangun hasrat memberi diri seutuhnya dalam dunia pendidikan. Realitanya, 22 Juli tahun 2005, Niansika merestui hadirnya sebuah lembaga pendidikan baru SMA Katolik Frateran Ma'umere Sudah 15 tahun lembaga ini hadir Sudah banyak prestasi yang membawa tawa Tidak juga lupa adanya duka yang masih terpatri dalam jiwa Hadirin yang saya hormati Mengusung tema Merdeka Bermain Sambil Belajar Semater dalam Lustrum 3 ini Bercita-cita untuk memacu spirit generasi muda Meraih cita-cita dalam kebebasan dalam kemerdekaan jiwa Setelah itu sambutan dari Kepala Sekolah SMAK Frateran Mw. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sika Lusrum 3 Sebagai cermin sosial Suatu metafora Bagaimana Kita memandang diri Karena orang lain Frater tidak memperpanjang kata. Frater mengajak agar seluruh tim bekerja sama dan mentaati seluruh peraturan yang telah disepakati bersama pada saat technical meeting. Satu pesan Frater: jika dalam perjalanan... Kesempatan dan peluang tidak bisa Anda ambil Atau dalam istilah olahraga harus menjadi tim VO Frater berharap belajar rendah hati untuk setia sampai akhir Dan para tim akan memperebutkan total hadiah Sebesar 27 juta Selamat bertanding duta-duta terbaik dari masing-masing sekolah. Buktikan bahwa Anda yang terbaik dari yang baik. Salam olahraga. Dan sambutan sekaligus pembukaan rangkaian kegiatan Lustrum 3 SMAK Frater Momere oleh Ketua Yayasan Mardiwiata, Superwakilan Momere, Frater Maria Herman Yosef BHK pembukaan ditandai dengan pelepasan balon udara yang bertuliskan Lustrum 3 SMAK Praterano Mere Selamat sore untuk kita semua Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan ini mewakili Ketua Yayasan Mardi pusat kami mengucapkan profisiat kepada SMA Frateran Maumere yang merayakan ulang tahunnya yang ke-15 ke dan juga profisiat untuk seluruh program yang telah dilaksanakan dan pada kesempatan yang penuh berkat dan rahmat Tuhan dengan memohon berkat, rahmat, dan perlindungannya maka pembukaan lustrum ketiga SLAK Frateran Maumere dengan resmi kami buka. Kami mohon kesediaan para kapten untuk bersama-sama melepaskan balon lustrum. Mm -hmm. Dilanjutkan dengan memperkenalkan sekolah-sekolah yang akan bertanding pada turnamen voli dan futsal SMAK Frateran Momere. Sebanyak 13 tim voli dan 19 tim futsal SMP Sekabupaten Sika yang mengambil bagian dalam kegiatan ini. Dan diharapkan peserta menjunjung tinggi sportivitas. acara pembukaan dilanjutkan dengan pertandingan pembuka yaitu pertandingan voli antara SMP Nirangtiung melawan SMP Kloang Popot. Pertandingan pembuka diawali dengan servis perdana oleh ketua pelaksana Lustrum 3 SMA Kafratran Momere yaitu Bapak Fransiskus Edison. Selamat bertanding dan mari kita junjung sportivitas. Merdeka bermain sambil belajar. <tuh> pembukaan lustrum ketiga SMA Fraterno Mere dan saat ini juga masih berlangsung pertandingan voli dan futsal. Demikianlah liputan hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.